cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini Madhab Malikiyah Ini saya baca saja teksnya. Jadi ada ada riwayat namanya kalau Said Muhammad basakan itu Ataqah Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al Ataqah Al Kubra yaitu dengan membaca surat ikhlas di sini jumlahnya hanya 100 kali, kilas 1000 kali. Tadi berapa sampean? 700. juta. ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40 riwayat lagi 100, seribu Terus sampean tadi berapa? 800. ratus juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu ini saya baca, ini kitabnya Sayyid Muhammad ini Suratul wal wal'idku minan-nar akhrojat toproniyu fil kabir anferus ad-daylami wawwa ibnu uhtin najasi wakot khadaman nabiya sallallahu alaihi wasallam orang ini jadi khadimnya nabi ka'ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangkara akul huwa ahad mi'ata marrotin fi sholat aghiriha kata bawahu lahu baroatan minan-nar ini hanya berapa ini? mi'ata marroh berarti kalau satu orang itu cukup 100 tadi sudah untuk tujuh turunan, tadi untuk <laughs> orang, orang, orang. ya ya, untuk tujuh turunan cukup, <laughs> cukup. untuk tujuh turunan <laughs> ya. ya, Susuk ini, sudah susuk ini Aduh, lipat, ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren ini di halaman 188, Abu Abu'l-Farad warwah Ibrahim bin Muhammad al Khayari fi an huzefa marfu'an Mangkoro akul huwa wawahad alfamarratin Fakotishtaro nafsahu minawah Berarti seratus, ada riwayat lagi? Seribu Nanti tak carikan lagi yang berapa? Satu miliar mungkin Jangan, jangan banyak-banyak Nah ini saya baca ya Wahadal adatuhuwa al-ma'rufu bi'ata kotis somadiyah Waqotnas sojama'atun muta'akhiril malikiyah ala stifbah bi'ata kotis somadiyah wa hadduh ala kiraatihah wa sti'malihah minum al Abdus Salam al-Asmar jadi Qulluha ulai istahab bu'ata kota Somadiyah ma'aktiro fi ba'dihim kal misnawi bisyidatiduk fi hadisihah iktimadan ala anahadha minalfadho'il allati yutazahalu fiha fa mansa'a yasta'amilaha roja'a khusulama fiha fa labaksa bi ala syarti ala ya'ta kida subhuta dhalika anil Nabi SAW hatta la afil alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintahkan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atas namakan nabi kemudian jumlahnya sampai 800 roh 800 juta, berarti nabi mengajarkan masyakoh pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama seribu Jadi kalau jumlah tadi untuk tujuh apa? Turunan Jadi kamu harus ditutup dengan doa Ya Allah semua itu bukan untuk saya Tapi untuk tujuh turunan Tolong catat ya Allah itu. Jadi Artinya gini loh ya Orang Indonesia yang sering Mraktekkan Atta itu Bukan tanpa dalil Ternyata dalam adat Maliki sama singkat ketika Mbah saya kandung Bapaknya Bapak, Asmani Mbah Nur itu wasiatnya minta dibacakan 4.000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya. Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya mojo maca mlebu metu gak Itu keliru saja jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok Anaknya gak mojo saya keluar. bapakmu wong liya kok kata saya. Gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas saya sampai ngisi begini Yang ada riwayatnya itu Yang ada maaf namun Adam yang kotor amalku hilangin salah sensu so takutin ceria Aul menjuntah fobi aul aladin solihen yatullah ada di hadis aul kiai yang solihen yatullah Yang ada itu aul apa Solihen jadi anaknya harus ikut kalau ndak ada usaha Akhirnya anak itu buting dia khusus dia Wah akhirnya tak ke jagung paling akal kulo mendet sidi Mau ngaku ranah ya kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya anaknya mau metu mau enggak, mau enggak, enggak, no tamu sampai rokokan itu harus ditobatkan <laughs> keliru itu karena nasnya bukan awalajin solifin, tapi awalajin solifin ini bukan provokator, ini memang harus seperti itu nah terus tentang <laughs> tadi la ilahilwa yang didawahkan gus azaim la ilahilwa itu penting sekali, cuma saya mohon itu di lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena di karena dimulai dari faalam annahu la ilaha illallah. Terusanya ayat tuh wastagfir li dzambika walil mu'minina Saya ulang lagi ya. Terusanya ayat tuh was li dzambika walil mu'minina Makanya menurut mazhab Sa'dili kamu diburu baca la ilahilwa dulu, jangan istighfar dulu Saya ulang lagi ya Dalam madhab sadiliyah itu la ilahilwa dulu, gak boleh istighfar dulu Alasannya masuk akal Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilahilwa itu langsung yufar lahum makot salaf Sehingga la ilahilwa sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni Kulilladzina kafaru iyan tahu lahum makot salaf cara menghentikan kekafiran gimana? dia melafatkan Lailahilmah ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafatkan Lailahilmah nah makanya kata Abul Hasan As-Satili wastafirli zambika'e biadil kalimat. seseorang sah di istighfari itu kalau melafatkan Lailahilmah misalnya ada orang kafir mati kafir sah enggak anak cucunya mengistighfari dia tidak sah, karena belum melafatkan La ilai luwa, makanya kata Hasanah sadili ini Wastavili kalimah Sehingga Lafat ini spesial betul Tapi kadang-kadang Beberapa mursyid cara berpikir lain Ini kalimah Toibah, harus dibaca orang suci Sehingga mendahulukan apa? Istighfar, untuk Supaya pas melafatkan kalimah Toibah Sudah dalam keadaan apa? Suci, itu juga masuk akal tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih-lebih ingikuti manhajnya Abil Hasan Azadili karena alasannya tadi yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan La ilah ilo. Artinya La ilah sendiri sudah bagian dari istighfar Nah, ya itu tadi buktinya فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهِ لَا تَسْوَاسْتَوْفِلِينَ بِقَوَلِ الْمُؤْمِنِ Jadi, orang sah di istighfar itu setelah dipastikan sah tauhidnya. jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilah ilwah baru sah apa diistighfari sehingga orang kafir seolah lagi orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa tidak boleh mengis menistighfari terus saran saya kedua la ilah itu filosofinya itu nafyun li'uluhiyatil ghairillah wa isbatun li'uluhiyatil lah wahdah Filosofi Allah Allah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan Dan hanya menuhankan Allah semah semata Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini Karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata e, mustamiknya atau mustamiatnya ini santri Caranya gimana? Dilatih pakai logika Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye Allah itu Tuhan yang begitu fair untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan ada kualifikasi Tuhan jadi boleh dikompetisikan itu boleh kata Allah nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah tapi nak ngaku pangeran itu paling nggak ya direputasi lah ada ada verifikasinya lah. dimulai dari apa ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah aturannya gitu jadi kalau daftar bupati ya ya daftarlah ke KPU masa tahu-tahu jadi apa Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi, sehingga awal itu cara ngedikan tuh ya fair. Kol aro aitumma ta taruna min dunilla aruni mada kholaku menal ardi am lahum mawat. Coba yang kamu Tuhan kan selain saya prestasinya apa? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum sirkum mawat. Kalau bikin langit kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semai, napa urun bego? Pokoknya urun lah gitu orang-orang, bumi orang ngerti-ngerti ngaku jadi pengirah nih jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di salafiah kan keluarga kiai cucunya ngaji ngalim, orang keluarga kiai asa tuh, aku kiai utama di salafiah oh mesti dipenjara lah ya gak gawe langit bumi, gak deprestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan, sehingga fair makanya saya berkali-kali cerita Jubair bin Mut'im itu punya anak namanya Muhammad Ini sudah orang alim, Muhammad bin Jubair bin Mut'im Itu cerita awala Islami Abi Mut'im itu orang pinter, pinter sekali Sangking pinternya dia jadi delegasinya orang Quresh Datang ke Rasulullah sebagai negosiator untuk membebaskan Asra Badrin Tawanan perang apa? Badar. Yang namanya disuruh itu pasti orang pinter tapi apa yang terjadi ketika nginep di masjid Karena zaman itu gak ada hotel Nanti jadi geger Orang musir nginep di masjid Hukumnya gimana? pasul masa iltok <laughs> Zaman itu mau gak mau Kalau sekarang kan ada hotel Kiai juga punya wisma Apa yang terjadi? Orang ini cerdas sekali Dan delalah Nabi sholat Maghrib itu baca Wattur wa kitabimastur sampai Amkholakus samawati wal art ya kalau kamu jadi Tuhan ya setidaknya menciptakan langit bumi lah namanya jadi Tuhan ya ada persyaratan ya. paling tidak punya reputasi menciptakan langit bumi atau kalau jadi Tuhan setidaknya reputasinya itu nggak diciptakan yang lain Am min gheri se'in ini jadi Tuhan kok punya bapak, punya ibu ini jadi Tuhan kok lahirnya di bumi ada tanggal lahirnya, ada tahun masa jadi Tuhan kok dulu buminya, kok oh, ya walhasil tuh Akhirnya Nabi ketika salam sholat maghrib, dia datang, Ya Rasulullah, akalku habis oleh ayat yang barusan kau baca. Sudah saya Islam saja. Argumentasi selain Allah Tuhan itu batal. Itu, saya mohon santri-santri salaf saya itu baca Quran sampai seperti itu. Jadi, jangan hanya khataman banyak-banyakan maksudnya. Ini bukan nyindir ini, ngamuk ini. Jadi, Ya kata maknya tadi lah seribu atau berapa lah jangan banyak banyak. Juga kasihan malaikat yang nyatet kan? <tuh> Wong baru subhanallah alhamdulillah aja di hadisnya at abad al malaikah gak kan Itu baru subhanallah, alhamdulillah itu sudah mencapai malaikat. Makanya saya iritan tuh arang-arang kasihan malaikat karena nanti. <tuh> <tuh> jadi itu ya ada madhabnya itu jadi. Jadi kalau Gus azaim sholat lama tak saingi sholat cepet tuh sama-sama ada madhabnya yang cepet kayak saya tadi, setan pas tata-tata mau goda pas rukuk, saya sudah itidal mau goda itidal, saya sudah sujud, pusing dia <tuk> tapi jangan tiru ini ini masyarakat yang agak-agak khusus lah, sudah-sudah cara orang Madura agak khilaf <tuk> khilaf. <tuk> khilaf ya khilaf. khilaf ini agak khilaf ini sudah <tuk> tapi saya ingin lah sama kalau ngaji Quran itu dilatih lah, dilatih berlogika jadi Allah itu fair nggak apa-apa kalian ngaku Tuhan itu nggak apa-apa tapi tunjukkan prestasi kamu apa <muluhi> diulang lagi <muluhi> setidaknya kalau jadi Tuhan itu ya nggak butuh yang lain lah masa jadi Tuhan kok wujudnya saja butuh orang lain butuh Bumi eksistensinya butuh makan, butuh minum. Makanya, Allah cara-cara meniadakan uluhiyah selainnya itu, Allah tuh redaksinya itu mengena sekali. Ya, itu tadi dengan cara-cara seperti itu. Sebagian ayat disebutkan: ma tuhum, hal kesamawati wal artiwala, hal ke Wong Tuhan kok enggak punya reputasi bikin langit bikin bumi bahkan untuk menciptakan dirinya sendiri saja nggak bisa ya sudah kamu udah usah ngaku Tuhan nggak level katanya tidak tahu gitu akhirnya terus ditemukan Tuhan yang sejati yaitu wal awwal wal ashir wal bahir wal tadi itu yang mutem ini tadi termasuk orang yang sangat cerdas sekali padahal itu bacanya bukan pas Basul masa, enggak Nabi pas sholat maghrib juga bukan pas ceramah enggak Tapi itu didengarkan Makanya termasuk Ini ini spesial untuk Hormat saya kepada Giyasad Makanya saya ini Kalau mentas santri-santri Ini agak sensitif, tapi sudah Saya tidak perlu takut fitnah Saya termasuk Kenapa saya ingin jadi ahli tafsir tentu Yang membentuk itu Mbah Maimun dan Bapak saya Bapak saya itu hafal Quran kayak hafal fatihah Sangking senengnya Quran Mungkin bisa kamu saingi itu itu adalah Orang kafir itu bisa paham Quran Itu sangat menyinggung saya Orang kafir itu bisa paham Quran Ketika Umar Islam Itu karena mendengar apa coba? Mendengar apa? Quran Dan itu masih kafir apa? Sudah Islam Masih kafir karena Kalimat-kalimat yang di Quran itu Begitu jelas soal kita mubin Sehingga didengarkan orang kafir pun tuh ngefek Makanya ketika Umar datang ke saudara putrinya, saudari putrinya, kemudian dengar tohama Anzalna Ali al Quran apa di Tasco itu dia terus iman. Begitu juga Mutim. Itu ketika dengar Nabi baca surat Atur At ya langsung iman. Makanya kata Ibnu Jarir atau Bari, kamu jangan pernah bilang gini. Syaratnya paham Quran itu harus alim, harus gini gini gini gini. Lah nanti berarti orang kafir punya alasan di depan Allah ya Allah engkau ngandani kami dengan Quran yang nggak bisa difahami kecuali alim dulu lah saya alim gimana nggak pernah mondok mondok gimana saya kafir. jadi artinya gini tuh kata Ibnu Jarir atau Bari, Allah tidak mungkin mengatakan gini ifhamil Quran bimala fahmalaka Quran itu harus kamu fahami sementara orang kafir karena lafaznya Quran khusus nggak bisa fah memahami Makanya Quran itu Dibaca Itu banyak orang kafir yang menjadi muslim Karena mendengar apa? Al-Quran, padahal kafir Nah termasuk tadi Muhammad bin Jubair bin Mut'im ini Itu menjadi Islam Ya Karena mendengar Quran Padahal dia saat itu masih apa? Kafir Karena tadi logika Misalnya gak paham secara lafat Arab sekarang misalnya nyuan sewa ada orang ateis Saya pernah didatangi seorang ateis yang nggak percaya Tuhan Saya mau Islam, Pak Bah, asal anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa Coba Quran dibaca secara makna, tidak secara lafad tapi secara makna Begini misalnya Ada orang ateis datang ke saya, Pak Bah, saya mau Islam, asal anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa terus saya tanya ini ngajak goblok-goblokan apa pintar katanya. terus dia jawab ngajak pinter-pinteran pak saya ini dokter katanya maksudnya di akademiknya dia dokter mungkin jurusan matematika atau apa tapi di, di ketuhanannya jeblok terus tak tanya kalau ini ada kertas kamu suka ada rumusnya apa suka ada-ada ya suka ada rumusnya kenapa ada kertas ya karena ada yang bikin nah kira-kira berstatus membikin atau membuat itu sesuatunya maujud apa enggak? Ya pasti maujud lah, pasti ada Ya sudah, anggap Tuhan itu adalah sebab dari semua yang ada Masa alam yang seperti ini, langit dan bumi ini mawujudat Kemudian kamu katakan kholakohal adam Bahwa alam raya yang mewujud ini diciptakan oleh ketia dan Ya juga, berarti Tuhan itu ya? Ya, ya itu yang namanya Tuhan Ya, mulai dulu kiai-kiai ngomong gitu kan saya Islam katanya. <laughs> Jadi kiai-kiai itu kadang-kadang kalau dakwah pokoknya KBU tiga w Tuhan. Beda dengan dakwanya orang-orang mantek. Orang-orang mantek itu kan nggak pernah nyebut Allah. Ini alam khawatir, labu damin, muhtis. Meskipun mereka lah muhtis ini menurut Islam namanya Allah. Tapi sebetulnya kan nggak langsung bilang Allah. Jadi tak kasih tahu alam raya ini maujud gak? Ya maujud bapak bisa enggak sesuatu yang enggak ada menjadi faktor wujudnya yang ada Ya enggak bisa namanya enggak ada itu enggak bisa jadi faktor Nah itu hebatnya ulama-ulama kita ketika mengenalkan Allah itu siapa? Zat yang wajibil wujud Jadi kita ini kalah pinter be ulama-ulama dulu Ya Alhamdulillah kalahnya sama ulama dulu Kalau kalah sama ulama sekarang izin lah. Jadi ulama dulu sudah pinter Pasti pertanyaan dasar manusia Hadil maujudat itu man kholakoha Siapa yang menciptakan? Kalau kamu langsung jawab Allah atau Tuhan Mereka pasti tidak nerima. Ya jawab saja Hadil maujudat mesti mau maujudun Nah berhubung maujud ini berstatus pencipta Harus super Nah super ini oleh ulama disebut Wajibul wujud Atau musabibul asbab. Yang oleh Islam dinamai Allah tapi kita langsung ngomong Allah ya Mesti aja bingungkan kan bagi yang Bagi yang bingung maksudnya Ya saya mohonlah Kalimat-kalimat La ilaha illallah itu Diamati lah, diresapi sampai seperti penjelasan saya ini Sehingga punya kualitas ilmu Karena syaratnya memang fa'lam Harus punya kualitas apa? Ilmu Ilmu itu apa? Ma'rifatusya alamahu'aleh Mengenal sesuatu sesuai detail-detail sifatnya sesuatu itu misalnya kalau Allah sudah sudah jadi Tuhan ya harusnya kobla pul masa Tuhan sama yang dituhani wujudnya dulu yang di dituhani ditemukanlah sifat awal atau kodim. makanya benar gusak tadi kalau sudah bertauhid harus apal akidah berapa khom? khom dimulai apa? wujud kenapa harus dikatakan wujud? karena alam raya ini kadung mawjuda hatihil alam maujudun Masa maujudat kholakohul ada Masa maujudat kholakohul ada Nah itu yang disebut Amkuliku min in am kholikun Jadi saya mohon semohon-mohonnya cobalah tradisi-tradisi Lihat baru ayat ini dihidupkan lagi Sehingga kita baca Quran itu sekaligus Menjadi orang yang sangat argumentatif Karena Quran adalah Kul falillahil dilatih jangan bosan, dilatih makanya kalau saya baca ayat-ayat seperti itu cek fere Allah fair betul, gak apa-apa saya punya pesaing Allah. tapi yang imbang dong, pasau gawe langit ya bantu lah, atau ada langit tandingan kira-kira gitu kalau saya bikin bumi, ada bumi nah misalnya sekarang orang Cina bikin matahari materinya dari mana coba dari yang sudah ada sekarang kan tetap saja gak ikut bikin kan tapi kalau Allah bikin langit bumi minal adam, minal wujud kalau mereka paling rekayasa hidup wujud, di otak adek nah, harus sampai seperti itu sampai kata Gus A.Z.M kulhatu apa? burhanakum tadi jadi ini cara-cara kita untuk menguatkan iman aruni madha kholakum minal ardi lahum sirkun fissa ma'amad terus kata Allah itu nibi kita biminkoblihada awasarotim min ilmin kalau kamu nggak setuju teori ini kata Allah cari kitab suci versi anda aturan jadi Tuhan itu apa? Aja? Ya, tetap saja semua kitab suci akan mengatakan di mana-mana Tuhan itu pencipta lagi dan bumi. Jangan yang lahir di bumi jadi Tuhan. Jangan lata usia jadi Tuhan. Jangan karena sakti jadi Tuhan. Nah, ini di sini pentingnya ilmu balago, ilmu mantek yang Alhamdulillah. Di pondok-pondok pondok kita masih diajari. Makanya kata mantek sebetulnya ilmu akal hanya menemukan hadil mau khalaqoha maujudun mau Nah, yang maujud ini siapa? Ya, wajibul wujud. Nah kemudian Islam menamai ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama dulu itu kalau ngedikan Allah itu siapa? Zat wujud. Itu filosofinya luar biasa. Karena dengan seperti ini bisa menafikan teori ateisme bahwa alam raya ini diciptakan oleh ketia dan. Makanya saya bilang tadi ngajak goblok-goblokan apa pinter-pinteran gitu. ngajak goblok-goblokan ya mau adam. Terus kita goblok bareng loh iya kan barang wujud diciptakan yang tidak maujud Wong orang wujud kok mempengaruhi sing. Wujud. Ya monggo nak goblok barang kata. Saya. Akhirnya kak ya, ini dokter masa kamu ajak goblok. Ya sudah pinter saja kata saya. Alhamdulillah karena e, debat kecil ini dia menjadi nyaman lagi dengan abah Islam. Memang saya tentu gak bisa disalahkan doktoralnya karena di ilmu yang selain apa teologi gitu. Tapi kan polanya dia pasti pinter. Makanya ini sekaligus mengingatkan anak-anak lah. Kecakapan menjelaskan itu harus dilatih. Karena di antara kelebihannya Quran itu walkitabila mubin. Yaitu kitab yang punya kemampuan menjelaskan.